Halo teman-teman Babah Studio, kembali lagi di materi Facebook Ads Kali ini saya akan membahas mengenai konsep sales funnel atau bisa disebut dengan corong penjualan Jika anda seorang advertiser Facebook Ads namun nilai konversi yang anda dapatkan belum maksimal atau bahkan belum menghasilkan nilai konversi sekalipun maka terdapat alasan dibalik itu semua Oleh karena itu harapan saya dengan pembahasan video kita kali ini yaitu mengenai sales funnel anda bisa mengerti apa yang salah pada iklan Facebook Anda dan bagaimana cara mengevaluasi iklan yang salah tersebut Sehingga Anda bisa melakukan perubahan secara bertahap untuk mendapatkan profit dan menghasilkan nilai konversi yang optimal Pertama, Anda harus pahami konsep Sales Panel ini Khususnya bagaimana kaitan antara Sales Panel ini dengan data dari iklan Facebook Anda Kesalahan yang paling umum dilakukan pemula adalah tidak memahami konsep ini. Mereka berpikir bahwa iklan Facebook berdasarkan banyak keberuntungan dan tebakan dan gagal memahami cara menggunakan data untuk melakukan perbaikan. Iklan Facebook itu bukanlah permainan tebak-tebakan ya. Dengan menjalankan iklan, Anda menerima data yang bisa digunakan untuk melakukan perbaikan pada sales panel. Dan jika Anda melakukannya dengan waktu yang cukup, anda akan mendapatkan konversi real dan akhirnya toko Anda akan mendapatkan keuntungan Jadi apa sih itu sales panel dan bagaimana caranya membantu Facebook Ads Sales panel atau corong penjualan adalah proses yang harus diambil orang saat beralih dari menonton iklan hingga akhirnya membeli produk Nah sales panel ini terdiri dari langkah-langkah seperti yang Anda lihat pada slide ini Yang pertama adalah user yang melihat iklan Anda kemudian yang kedua adalah user yang mengklik tautan Anda yang ketiga user yang melihat produk Anda yang keempat adalah user yang memasukkan produk ke keranjang belanja atau e chart kemudian yang kelima adalah user yang mengisi data-data pemesanan ya, dan yang terakhir yang keenam adalah user yang melakukan pembelian contohnya mungkin dari Anda ada yang sudah pernah melihat ya atau bahkan Anda pernah mencobanya sendiri bahwa dari iklan yang Anda tayangkan banyak orang yang melihat iklan Anda tetapi akhirnya hanya ada sedikit orang yang melakukan pembelian produk Anda. Nah, penerapan contoh kasus seperti itu bisa Anda lihat pada gambar sales funnel ini. Jadi di sini kita akan membacanya dari atas ke bawah. Misalkan di sini saya akan asumsikan bahwa dari iklan konversi yang telah saya jalankan selama dua hari saya telah mendapatkan report matriksnya seperti berikut Data pertama, yaitu untuk orang yang melihat iklan Anda Ada enam orang di sini Kedua, data orang yang mengklik link Anda ada lima orang Ya, Ketiga, data yang melihat produk Anda ada empat orang Kemudian keempat, data orang yang melakukan add to chart ada tiga orang Lalu yang kelima data orang yang melakukan checkout itu ada dua orang dan yang keenam, data yang melakukan pembelian hanya satu orang dengan mengukur dan menganalisa data yang kita dapatkan melalui metric report iklan konversi kita dan kita terapkan pada sales final ini maka kita dapat simpulkan bahwa iklan yang kita jalankan tidak maksimal karena dari banyaknya orang yang melihat iklan kita, yaitu 6 orang tapi hanya satu orang yang sampai ke proses purchase atau pembelian karena bagi saya angka ideal minimal kita mendapatkan 50% dari proses purchase atau pembelian jadi paling tidak dari enam orang yang melihat konten iklan kita ada tiga orang yang sampai proses purchase atau pembelian jadi sebelum anda membelanjakan banyak uang untuk iklan pastikan untuk mengikuti langkah-langkah ini dan perbaiki sales final atau corong penjualan anda jika tidak, uang Anda akan terbuang sia-sia. Oke, sekarang setelah kita mengetahui bahwa iklan kita kurang optimal, maka langkah apa aja sih yang harus kita lakukan agar hal ini tidak terjadi lagi? Hal pertama yang harus Anda lakukan untuk membuat kampanye iklan adalah membuat sebuah kreatif. Kreatif itu bisa berupa foto atau video yang akan Anda post nantinya sebagai sebuah iklan. Kedua, sebelum kita berkampanye melalui konversi, pastikan pixel Facebook Anda sudah tertanam pada website Anda, ya. Dan yang ketiga, pastikan pixel-pixel tersebut sudah mentrack suatu konversi pada website Anda. Misalkan pixel Anda itu mentrack sebuah halaman yang ingin Anda jadikan sebuah konversi. Misalkan halaman produk, kemudian Anda juga menanamkan pixel untuk mentracking sebuah add to chart, ya atau juga anda bisa menanamkan pixel anda untuk mentrack sebuah purchase atau pembelian ya pastikan tiga hal ini sudah anda jalani ya selanjutnya anda tinggal memahami bagaimana struktur strategi konversi dan anda bisa lihat pada diagram flow ini di sini nanti kita akan membuat sebuah kampanye konversi Dimana nanti pada pilihan uji split testnya kita akan memilih CBO atau conversion budget optimize lalu pada pengaturan iklan atau adsetnya kita akan bikin dua buah adset nanti dimana nanti masing-masing set itu kita akan optimalkan untuk purchase atau pembelian ya lalu pada pengaturan minimal pengeluarannya nanti kita akan setting di 50000 lalu untuk target negara atau kota itu bisa anda sesuaikan masing-masing tapi pada contoh kali ini saya akan memilih Jakarta dan untuk pengaturan bahasa atau language nya saya akan pilih Indonesia Nah, untuk pilihan audiens atau target audiens ya, saya rekomendasikan Anda memilih target audiens yang luas jangkauannya minimal 10 miliar atau 10 juta ke atas ya. Kemudian pada tahap pengiklanan atau bisa kita sebut dengan ad, masing-masing dari ad set ini nanti akan mewakili dua buah iklan atau ad ya. Jadi dalam satu ad set ini nanti kita akan buat dua buah ad atau iklan mana antara s 1 dan ad 2 ini nanti bentuknya adalah tayangan video yang sama Nah yang membedakan adalah antara ad 1 dan ad 2 adalah bentuk deskripsinya Oke langsung saja kita praktekkan Silahkan kalian masuk ke dalam ads managernya masing-masing Lalu kita akan buat sebuah kampanye baru dengan klik tombol create Kemudian untuk objektifnya atau tujuan iklan kita pilih conversion Kita scroll ke bawah untuk uji split testnya kita akan pilih campaign budget optimization atau CBO Kita aktifkan dengan cara swipe ke kanan Kemudian untuk daily budgetnya saya akan ganti menjadi 100000 Oke seperti ini Dan untuk yang di bawahnya ini untuk bid strateginya Biarkan default kita akan memilih sebagai lowest cost ya. Kita scroll ke bawah Kemudian klik continue sekarang kita masuk ke dalam tahap ad set. yang pertama kita akan ubah dulu untuk ad set name-nya di sini saya akan ganti menjadi ad set 1 cbo selanjutnya untuk destination adalah website ya kemudian untuk optimization for ad delivery-nya conversion nah jika anda telah menanamkan pixel ke dalam website anda maka di bawahnya ini akan tertera id pixelnya ya Kemudian, di bawahnya ini kita akan memilih jenis konversi yang kita inginkan. Kita akan optimalkan, atau kita akan optimalkan ke purchase atau pembelian. Jadi, ini akan saya silang terlebih dahulu, kemudian kita cari untuk purchase, ya. Oke, ini ya. Nah ini kenapa masih merah? Karena di website saya saya belum mentrack pixel untuk purchase. Jadi saya baru sampai ke tahap e, mentrack sebuah kontak dan saya berikan nama lead di sini, ya. Nah jika teman-teman sudah menanamkan sebuah tracking pixel untuk purchase, maka teman-teman harus memilih purchase atau pembelian, ya. Nah ini ya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Oke, dan sekarang kita fokus ke audience. Untuk audience ya, pada location seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, targetnya saya akan alokasikan ke Jakarta. Oke, saya scroll dulu ke bawah. Untuk age atau usia ya, kalian bisa sesuaikan masing-masing. Di sini saya akan mengubahnya menjadi 18 sampai dengan 50 tahun ya, ya oke. Okay. Kemudian untuk gender atau kelamin, saya akan pilih all ya untuk laki-laki dan perempuan. Untuk bahasa, saya akan ganti menjadi Indonesia. Ya oke. Okay. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Oke okay, sekarang kita masuk ke detail target ya. Di sini seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Untuk detail target ini, kita harus targetkan audiens yang jangkauannya itu melebihi 10 juta. Ya, Misalkan di sini saya akan kasih contoh, drop shipping. Nah, di sebelah kanannya Anda bisa lihat ya, untuk size-nya itu 13 juta. Jadi untuk target audiensnya ini sudah tepat, yaitu melebihi 10 juta. Dan yang perlu Anda ingat, untuk target audiens ini carilah kategorinya yang berdasarkan minat atau interest. Paham ya? Oke, di sini saya akan pilih dropshipping ini. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Untuk placement ya, kita pilih automatic placement. Kemudian di bawahnya ini, untuk schedule atau jadwal penayangan iklan ini, kita akan atur di hari berikutnya selama dua hari ya. Jadi kita akan pilih di bagian opsi ini. Kemudian sekarang adalah tanggal 8 ya, maka kita akan memulainya di tanggal 9. Oke, kemudian untuk jamnya saya akan mulai pada jam 7 pagi. Ya, seperti ini. Dan berakhir di tanggal 11 ya. Oke, kemudian jamnya juga sama, jam 7 pagi. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita bisa scroll lagi ke bawah, lalu klik continue. Oke, dan sekarang kita masuk ke dalam tahap ad atau penayangan iklan. Yang pertama, kita ubah dulu untuk nama ad-nya ya. Di sini saya akan berikan namanya ad1 CBO. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke, untuk bagian format ad-nya, saya akan pilih single image or video. Jadi pastikan Anda sudah membuat sebuah video kreatif ya, yang sudah Anda buat sebelumnya. Kemudian kita scroll ke bawah pada kolom media ini ya kita masukkan video kita kita klik di bagian add media ini kemudian pilih add video oke di sini saya akan upload dari komputer saya oke ini kemudian klik open kita tunggu sebentar proses upload sedang berjalan Iya ini sudah ya Kemudian kita scroll lagi ke bawah Oke di bagian teks dan link ini Untuk kategori primary text kemudian headline dan description nya Itu sudah saya sediakan sebelumnya Jadi untuk mengefisiensi waktu saya hanya tinggal copy paste Saya save di notepad ya ini untuk bagian primary text -nya. saya akan copy, kemudian akan saya paste di bagian sini. Oke, kemudian untuk headline-nya. Dan description-nya. akan copy paste ya seperti ini ya oke untuk destination nya benar untuk ke website nah di bawahnya ini kita masukkan url website kita saya akan copy paste dari sini ya ini sudah ya selanjutnya kita scroll ke bawah Oke untuk bagian call to actionnya ini akan saya ganti ya Saya akan ganti menjadi Oke ini shop now Kemudian untuk display linknya ini Kita bisa tambahkan url dari website kita Saya akan copy dari sini Kemudian kita paste di sebelah sini Ya seperti ini ya Oke kita scroll lagi ke bawah Sebelum menekan tombol confirm ini, saya ingin menekankan kembali kepada kalian, di settingan headset yang sudah kita setting sebelumnya, kita pilih optimalkan untuk pembelian atau purchase Tapi, jika kita kembali ke pengaturan headset kita, kita scroll ke bawah. Nah, seperti yang Anda lihat ya, di sini masih merah. Karena apa? Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya belum membuat sebuah event tracking purchase atau pembelian yang ada di dalam website saya ke pixel FB saya. Dan yang sudah saya buat itu adalah lead, ya. Saya ganti dulu. Ya, ini. Jadi lead ini adalah sebuah event tracking yang sudah saya tanamkan di pixel FB saya, Dimana fungsinya adalah untuk men-tracking user yang menggunakan contact form pada halaman website saya. Nah untuk lebih jelasnya saya akan membuka halaman website saya Iya ini Kemudian saya akan ke halaman kontak saya Oke saya scroll dulu ke bawah Iya ini ya Jadi fungsi lead ini ya dia nantinya akan men-track sebuah event, di mana ketika pengunjung melakukan event untuk melakukan pengisian form pada halaman kontak website saya ini, maka pixel Facebook saya akan men-trackingnya. Dan untuk lebih jelasnya, saya akan buka pixel Facebooknya. Oke ini, saya akan buka tab baru, biar lebih jelas ya teman-teman ya. Oke kemudian saya akan klik di bagian detail ini, nah di sini seperti yang anda lihat ya di sini ada lead ini adalah fungsi lead yang tadi sudah saya jelaskan ya jadi ketika pengunjung melakukan pengisian form ya pada halaman kontak saya ini maka otomatis pixel facebook saya akan merekornya atau men-trackingnya ya oke sekarang kita kembali lagi ke ads manager kita kemudian kita ke bagian app oke kita scroll ke bawah setelah itu kita klik tombol confirm Iya ini sudah ya teman-teman ya Oke langkah selanjutnya ini bisa kita stop terlebih dahulu ya Kemudian kita ke bagian ads ya Di sini kita akan menggandakan ads kita Caranya kalian bisa arahkan kursornya ke ads satu ini Klik duplicate Kemudian klik duplicate lagi Ya, nah seperti yang teman-teman lihat ya, di sini di pengaturan Ads 1 sudah ada dua iklan ya. Nah untuk iklan yang baru saja kita duplikat ini kita edit ya untuk Ad nya Di sini kita bisa ganti menjadi dua. Oke seperti ini, kemudian kita scroll ke bawah. Nah di add2 ini Saya akan hanya mengedit di bagian deskripsinya Saja ya Saya akan ambil dari notepad yang sudah saya siapkan Di sini Kemudian akan saya copy Dan paste di bagian sini iya seperti ini ya Jadi yang membedakan antara add1 dan add2 adalah Deskripsinya Kemudian kita bisa publish ya kita klik di bagian sini iya ini sudah ya nah sekarang kita kembali lagi ke ads manager kita kemudian kita bisa aktifkan kembali ya kampanye conversion kita ini nah langkah selanjutnya adalah silakan Anda melakukan transaksi pembayaran ya sesuai dengan budget iklan yang sudah kita tentukan tadinya oke sekarang kita kembali lagi ke slide dan sekarang kita akan beranggapan bahwa iklan konversi yang tadi sudah kita buat sebelumnya itu sudah kita jalankan selama dua hari Dan sekarang Anda sudah mendapatkan datanya dan saatnya mendiagnosa masalah dalam corong penjualan Anda Mari kita mulai Matrix pertama yang akan Anda lihat yaitu CPM, Cost per 1000 Impression, kemudian CTR, Outbound Click through Rate Kemudian ada CPC, Cost per Link Click, dan VAWT video Average Watch Time empat metrik ini berkorelasi terhadap dua corong sales funnel ini yaitu user yang melihat iklan anda dan user yang mengklik tautan anda jadi empat metrik ini adalah mengukur hal sebelum atau ketika orang mengklik tautan iklan anda paham ya Nah sekarang mari kita bahas apa yang diukur oleh masing-masing metrik ini yang pertama adalah CPM cost per 1000 impression atau bisa kita bilang sebagai biaya per seribu penayangan Ini adalah jumlah uang yang dikenakan kepada Anda Untuk setiap penayangan iklan ke seribu orang Angka ini sangat bergantung pada lokasi dari audiens Anda Kompetisi dari produk Anda Dan engagement rate dari kreatif Anda Kemudian CTR Outbound Click to Create Ini adalah jumlah klik dibagi dengan jumlah penayangan ini menunjukkan rate orang mengklik setelah melihat iklan Anda Dan pastinya Anda ingin angka ini setinggi mungkin Kemudian di bawahnya yaitu CPC, Cost Per Link Click atau Biaya Per klik. Ini adalah biaya per klik tautan ke situs Anda Dan pastinya Anda menginginkan angka ini tetap rendah Karena CPC sebenarnya bergantung pada CPM Karena CPC yang rendah tidak selalu berarti produk yang bagus atau periklanan yang bagus itu bisa berarti CPM yang rendah, yang juga berarti kualitas audiens Anda mungkin tidak begitu bagus. Kemudian, di bawahnya ada VAWT (Video Average Watch Time) atau bisa kita sebut sebagai durasi rata-rata menonton video. Jadi, ini adalah durasi rata-rata orang menonton video Anda, dan pastinya Anda menginginkan angka VAWT ini setinggi mungkin. Tapi, tidak selalu berarti angka yang tinggi itu berarti orang ingin membeli produk Anda. Mungkin dia lebih menunjukkan Bahwa mereka tertarik dengan video Anda Nah jika CPC, CTR, dan VAWT Anda buruk Hanya dua kemungkinan faktornya Yang pertama Orang tidak tertarik dengan produk Anda Dan yang kedua adalah Iklan Anda tidak begitu bagus Dan jika suatu iklan Bekerja dengan buruk Maka saya sering melihat keseluruhan metriks Untuk menemukan metriks mana yang salah Inilah screenshot dari perbandingan dua kampanye iklan untuk salah satu produk saya. Jadi setiap kampanye iklan punya kreatif yang berbeda, tetapi yang lainnya sama saja. Nah, di contoh kampanye iklan yang sudah saya jalankan ini, saya sudah meng-customize kedua kolom, sehingga kita bisa fokus pada matriks yang ingin saya bicarakan. Nah, jika Anda ingin meng-customize kolom Anda sendiri, Anda tinggal klik di bagian kolom ini, kemudian pilih Customize kolom. Nah, di bagian kanan ini Anda bisa mengcustomize kolom-kolom yang Anda inginkan, ya. Nah, di sini jika Anda lihat, kampanye yang sudah saya jalankan selama dua hari memakan biaya rata-rata 40 dolar per purchase atau pembelian. Sedangkan target CPP untuk produk ini adalah 30 dolar. Jadi saya harus menyelesaikan masalah pada produk ini. Hal pertama yang saya lakukan adalah melihat CPC-nya, yaitu 1,4% yang dinilai terlalu mahal untuk produk ini. Dua metrik yang mempengaruhi CPC adalah CPM dan CTR. Jika CPM Anda berkisar 15 dolar, Anda bisa mendapatkan klik tautan biasanya berkisar mulai dari 25 sen hingga 80 sen. Dan satu-satunya alasan tautan klik menjadi lebih mahal adalah karena CTR Anda sangat rendah, di bawah 1% seperti yang ada pada kasus ini. Jika Anda berada di situasi yang berlawanan dengan ini, Misalnya Anda memiliki CPM yang lebih tinggi dari 15 dolar, maka Anda harus mempertimbangkan untuk memperluas audiens target Anda. Ukuran audiens dan CPM berkorelasi terbalik. Jadi untuk meningkatkan ukuran audiens dan untuk menurunkan CPM. Anda bisa dilihat di sini ya, untuk CTR-nya itu adalah 0,5% dan bukan angka yang bagus. Jadi langkah selanjutnya adalah melihat VA, WT. Dan ternyata orang-orang kurang tertarik dengan videonya dan hanya menontonnya selama 4 detik. Nah, melihat angka-angka ini, saya sadar bahwa langkah terbaik untuk menangani kasus saya adalah mencoba menurunkan CPC dengan meningkatkan CTR, yaitu dengan membuat kreatif video yang lebih baik dan menarik. Setelah Anda membuat video kreatif yang baru, lalu Anda menayangkan ulang kembali iklan Anda dengan kampanye yang baru, seperti yang Anda lihat di sini, CPM-nya berkurang sedikit. Tetapi masih relatif sama karena masih menargetkan audiens yang berbeda dengan placement yang sama jadi satu-satunya alasan mengapa bisa berkurang sedikit adalah karena orang lebih tertarik dan terlibat dengan iklannya dan Facebook mengenakan biaya lebih sedikit untuk iklan yang mendapatkan banyak engagement selanjutnya jika anda lihat jumlah CTR nya meningkat menjadi hampir dua kali lipat kemudian VWT meningkat menjadi hampir tiga kali lipat dan untuk CPP saya di sini bisa Anda lihat, ya, berkurang sehingga produk ini jadi menguntungkan dan skalanya bisa diperluas. Jika Anda mencoba banyak kreatif yang berbeda tetapi turn over rate Anda tidak meningkat, sedangkan VAWT Anda meningkat, berarti produk Anda bukanlah yang terbaik. Jadi, mungkin orang-orang menyukai video Anda dan menontonnya sebentar karena mungkin Anda menyunting klip video dengan baik, sehingga hasilnya menjadi menarik. Tetapi kenyataannya bahwa mereka tidak mengklik berarti mereka tidak yakin untuk membeli produk Anda. Nah jika demikian maka lebih baik Anda mengulang proyek dari awal dengan produk yang baru. Hal berikutnya yang harus Anda lakukan adalah membuat orang melihat produk Anda pada situs web. Ini akan membawa kita ke cost per content view atau biaya per content view adalah suatu event yang dipicu ketika seseorang melihat sebuah halaman produk pada situs Anda. Selama Anda tidak bertautan langsung dengan suatu produk, maka konten view bisa memberitahu banyak hal mengenai apa yang orang-orang pikirkan ketika mereka mengunjungi halaman situs Anda. Nah, karena data ini dikumpulkan sebelum orang bisa melihat halaman produk, jika metrik ini tidak bekerja dengan baik, maka yang harus Anda perhatikan adalah pada halaman beranda atau halaman koleksi situs Anda, tergantung halaman mana yang Anda tautkan. Artinya, jika cost per content view lebih tinggi, Daripada CPC, banyak orang yang mengklik tautan iklan Anda tidak berakhir di halaman produk. Kemungkinan alasannya adalah karena harganya terlalu tinggi atau halaman beranda dan halaman koleksi yang tidak dirancang dengan baik. Jika konten view kurang dari setengah klik tautan, cobalah sedikit menurunkan harga produk Anda. Cost per add to chart menunjukkan bahwa halaman produk Anda bisa mengkonversi, artinya orang tertarik dan menurut mereka harganya proporsional. Jika banyak orang gagal mencapai tahap add to chart atau masukkan ke keranjang, bisa berarti bahwa halaman produk Anda bukanlah yang terbaik. Kemungkinan besar Anda tidak menjelaskan cara kerja produk Anda dengan baik atau kurang menjual manfaat dari produk Anda dan juga bisa berarti situs Anda kurang beresonansi dengan pelanggan. Jika jumlah add chart kurang dari 10% content view, disarankan untuk melihat kecocokan antara produk dengan pasar. Pastikan segalanya mulai dari iklan, situs atau web, hingga produk Anda masuk akal untuk audiens dan pasar yang Anda targetkan. Kemudian Anda bisa bandingkan kedua angka ini, untuk melihat jenis audiens apa yang Anda punya. Anda ingin menghindari orang-orang yang sering memasukkan barang ke keranjang belanja tanpa membayarnya karena akan merusak data Anda. Jika jumlah check out kurang dari setengah add to chart, cobalah menargetkan audiens yang berbeda. Jika tidak, Anda akan merusak data Anda dengan mendatangkan banyak pembeli palsu yang tidak akan pernah membayar untuk produk Anda. Dengan membandingkan angka cost per check out initiate dengan cost per result, maka akan memperlihatkan apa yang salah dari proses checkout. Biasanya, masalah yang dialami dalam proses checkout adalah biaya pengiriman yang terlalu tinggi, kemudian tidak ada logo checkout, dan metode pembayaran tidak tersedia. Nah, jika jumlah pembelian kurang dari setengah checkout, maka saya sarankan untuk membersihkan checkout. Jika masih tidak bekerja juga, maka cobalah untuk menargetkan audiens yang berbeda. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa!